Cuci-cuci-cuci, balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game-game of Olympus ya. Seluruh kita bawa modal 17.000 saja ini model rollingan mingguan anjir. Kita coba ya cari konten sekalian ngetes RTP di situs ini. Kalau emang gacor pasti gacor ya. Kita main agak malaman ya guys. Terus kasih paham, kasih paham, kasih paham yang manis-manis Dudududududu, -du -du -du -du -du. oh ya yeah. yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 situs terkacau solid seantero jaga dunia akhirat. Cuma di sini RTP gamenya left lur, langsung cek aja untuk linknya dari pin komen. Jangan ragu jangan bingung mainnya cuma di RTP 8000 pastinya so pasti berapa pun dibayar lunas lur, tanpa tenggang. Depo Wede, satset oke lah, langsung kena aja untuk linknya ada di pin komen seluruh ngomong-ngomong gue langsung cocol-cocol manja di sini, karena cuma di RTP 8000 RTV gamenya live loh. Jadi kan selalu saya ingatkan untuk selalu cagar RTP game sebelum memulai bermain. Biar kita tahu gacornya di RTP berapa, di jam berapa, kan ada semua di situ. Makanya langsung cek aja, jangan ragu-jangan bimbang, telur. Oh ya, baik tuh ide gamenya telur, kita coba-coba. Ungunya jadi biru, aduh enggak mau. Ayo, masak dong, teman-teman. Saldo sisa delapan ribu. Semoga tahu JPJP mantap ya, kita untung aja mainnya sama di Euro. Presiden di Battle 400, di 400 perak ya, telur. Kita main retest, retest, retest, retestnya, pokoknya lah mau gimana lagi modal cuma belas 17000 modal rollingan mingguan ini Aduh birunya gak konek tadi hijau jadi ungu boleh atau biruin ikut usul. petirnya di dimana us nah gitu dong us walaupun ya tahu sendirilah kalau bebet segini ya nyari WD WD gede susah semuanya kita coba-coba aja yuk hijaunya uh, turun lagi boleh aku petirnya mana ini us? Aduh nih petir nih atas gelas pasti meteor. Lumayan lah ya seluruh biru ungu. Aduh lumayan lah ya seluruh ya. Tambal tujuh kali dua empat belas ribu delapan belas ribu anjir anjir anjir. Nah, mau kita coba cari cari profit profit manis ya lah, ya? Buat agar ini video buat buat agar agan semua yang suka main model race. Ya bisa dibantu like comment subscribe-nya karena biasanya saya main di modal modal di seratus 100.000 saling berbagi tips ilmu dan sedikit-sedikit ya pola-pola gacor lah buat kalian semua ungu jadi hijau boleh-boleh hijau-hijau-hijau buka tuh gelasnya ikut dong anjir nggak mau tapi lumayan sih 119 11 21.000 lumayan ya seluruh ya biar bisa panjang-panjang buat bikin kong dan layak eh nah, hijau Wop. enggak sih susah tuh disampak Christine lagi tiga belum ada tanda-tanda yang mantap mantap waduh kali 12 tapi pecahnya cuma 300 perak lumayan lah ya, lor tambah 25 berarti ya 7500 sih lastin nih lastin nih pastin semoga ada JP aduh atas menengah kasih petir mantap cukup kita sekali doang cuma lumayan 5.000 atau enam 56.000 56 ya seluruh saldo kita naik dari 17.000 64.000 kita coba cari-cari profit manisnya nanti kita coba naik beti, ya ke 800 aja tapi jangan terlalu barbar karena kita mau modalnya tipis-tipis saja di atas cincin kasih petirius Lumayan kali enam kuningnya ikut atau merah boleh lumayan lumayan lumayan nafas nafas tambahan ya seluruh nafas nafas tambahan Harus 33 turun satu lagi di atas hijau boleh Aduh nggak mau malah mahkota anjir Mau jadi hijau boleh sekalian kuning ikut juga Gue gue gue gue gue gue mau kuningnya satu lagi itu pasti hmm terus uh, uh, uh, saya yang suka main dengan bola bola model receh bola bola gacor guys. Itu yang bawa modal reca reca saja bisa dibantu like, komen, subscribe nya karena saya biasanya bawa modal reca reca berbagi sedikit tips permain Olympus, bola bola gacor yang lagi hit. RTP-RTP jam gacor langsung cus aja slur, bantu like, komen, subscribe nya. Aduh kita like banget ya naik dulu ya ke 1000 ya kita dapat double chain, kita coba 30 turbo ya semoga ada free spin-free spin mantap lah ya ya naik-naik 200-300 ini udah masukin cepet sih seluruh karena bawa modalnya cuma 17.000 ya mau gimana lagi kalau main-main receh modal model kayak gini model modal rollingan, Itu harus main aman kan, kan tujuan kita main kayak gini utamakan WD seluruh yang penting WD waduh Yuk, merah jadi sekalian boleh atau ungu. Anjir, nggak mau tapi lumayan lah ya. Masih ada petir-petir di batch 1000. Semoga kita dikasih Aduh atas cincin kasih skater dong, tapi kurang satu. Oh, oh, oh, oh, oh, Oh ya selalu saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain-main-mainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar kota kalian ngebel seluruh ya jika ada uang lebih uang dingin boleh mampir ke situs kami untuk linknya ada di pin comment seluruh rtp8000 nih situs yang RTP rtp gamenya live pokoknya kududu mah kota jadi 8000 petirnya enggak ada anjir malah diturunkan skater satu doang anjir hijaunya jadi dong hijau kurang satu itu enggak mau juga anjir us yes lumayan perlindungan di eh, di ya ini kita eh, kedua kali kita semoga ada yang mantep-matep kuningnya jadiin boleh enggak mau juga tuh oh, bodododo atas kuning kasih petir lagi Udah, kuning jadi biru ungu atau biru ungu enggak mau anjir ke orang satu semua tahi tapi lumayan lah ya aduh enggak mau juga ya hijau atau ungu boleh dong boleh dong boleh kuning turun dua lagi aduh enggak mau terus sang itu us lagi us. medan kopi geselur seluruh kampe tenanto cocok cocok cocok si ciloro si ciloro si ciloro sus nggak hmm, mau petir juga udah lumayan kali 10 ijonya jadi dong hijaunya jadi dong itu yuk gendangnya turunin satu ias mantep birunya jadi birunya jadi atas gelas kasih petir dong nah lumayan loh 4000 kali 20 82.000 lumayan ya seluruh kita profit-profit ini lah ya Aduh waduh susah sih nah mudah lumayan lumayan ini profit-profit lah Dur. Udah, lumayan pecahnya ini seluruh ijonya lagi dong Ijonya turun satu lagi dong Nah gitu harus susah tapi suruh Aduh 27 kali 30 81 lah udah udah dua ratusan nih harusnya lumayan-lumayan lah ya slur ya tambah-tambah lagi dong us tambah-tambah lagi dong enggak mau kah nah ijonya jadiin dong Ijonya jadiin dong Uh, gendangnya kurang saya enggak mau tapi lumayan 30 gitu. Aduh 210.000 ya Lur kita udah JP ini karena ada modalnya berapa? 17.000 model rollingan mingguan ini anjir udah naik 250-an. Aduh duh duh duh. kayak uh, ya mau gimana ya karena kita bawa modalin cuma 17.000 mau naik segini udah termasuk JP sih jadi selalu utamakan WD utamakan profit ya seluruh karena main kayak gini kita cuma cari profit modal 50000 naik 400 300 200 itu udah masuknya JP yang penting kalian bisa WD akun itu nggak ada yang babuk akun itu nggak ada yang gacor kalian aja yang masuknya di jam-jam yang nggak bagus makanya selalu cek RTP gamenya setelah saya ingatkan dengan RTP game sebelum bermain biar kalian lebih mudah menentukan kapan main game apa kayak kita main di Olympus di RTP 90 biasanya jp-jp nya cepet terus langsung auto kabur jangan dilanjut floor kalau udah dikasih naik tuh kabur bukannya malah stay di situ yang ada kalian kesedot lagi tolong sudah diselalu diingatkan utamakan WD pokoknya seluruh kita kelarin spin ini langsung auto pamit saja ya seluruh terima kasih yang sudah menonton selalu pantau kami buat pola-pola gacor modal-modal receh yang selalu saya sajikan buat kalian semua dibantu like comment subscribe nya biar saya semati lebih bikin video-video modal-modal receh buat kalian semua Terima kasih yang sudah menonton, bye-bye.